Siang ini Perdana Menteri Abe Shinzo Mantan Perdana Menteri Abe Shinzo Ditembak orang gak dikenal hmm. Padahal di Jepang itu terkenal Negara yang bener-bener aman Salah satu negara yang paling aman Di seluruh dunia Tapi jam 11.30 siang tadi Ada penembakan Orang yang gak dikenal Nah ini ini pas Siang ini ya Aba, Abe Shinzo ini Berangkat ini orasi kampanye Tuh Pas banget di belakangnya Ada orang Tuh ini cowok yang ini yang nembak Dia bawa ini Kayak uh, semacam ini pistol Pas lagi orasi kampanye kayak gini Tiba-tiba meledak sekali Dua kali Dua kali Ledakan dua kali pas banget ya pas banget orang lagi merekam si ini abe sangnya sekarang kah? ya sekarang ini lagi orasi kampanye ya karena ada pemilu terus pas panpresnya langsung nangkep orang yang nembak kelihatan banget cowok ya namanya kam ini Yamakami. Yamagami pembunuhnya empat puluh tahun iya dia ada tujuan mau bunuh mantan mantan perdana Presiden, menteri itu ya. Iya. Ha. Ada tujuannya. Iya. Oh. Ad juga mereka udah ambil bawa ID terus ini pakai ini dokter heli langsung ke dibawa ke rumah sakit. Tapi hatinya udah apa ya? berhenti. Udah berhenti Hati itu iya. Tuh, tembakannya dua kali ya. Ini kayak bom gitu. Bang ah. gitu. Bukan kayak pistol yang tuh. biasa. Ah, ini berasap ya, tuh, lihat belakangnya. Iya, iya, iya. Tiba-tiba gitu. langsung meledak. Bang, bang. Dua kali. Iya. Yeah. Walaupun ada SP juga. Ada ini, pas panpres padahal Darius situ Iya. Yeah. Tuh. Badi kan. Pas jatuh ini, udah tumbang. Mereka udah itu loh, massaj gitu. Iya. Iya. Jadi, detak jantungnya udah berhenti. Pingsan loh ini udah. Panggil ambulans katanya. Ambulans, ambulans. Ada nggak yang ini, yang perawat gitu. Yang ya, dokter. dokter, ada nggak? Oke speaker langsung di-announce gitu ya. Iya. Cari yang ini perawat atau dokter, ada nggak? Nah. No. Tuh, ini kelihatan banget lagi ini Jantungnya di ini tekan-tekan gitu Terus ada orang bawa ini EID iya. ya EID itu ini alat apa, apa namanya Yang panggil listrik itu loh ya Bikin jantungnya bisa berdetak lagi itu cupannya luas banget kan Luas banget Iya perumpetan gitu Sebentar lagi ambulansnya masuk gitu, disiapkan jalannya. Hmm. Ini ini nih, wah, wow. itu orangnya kan? Orangnya mau radik kan? Ya mau kabur hal Iya. Langsung ketangkep sama pas pampresnya. Orangnya kelihatannya bukan punya pistol, kan? Gak kelihatan tuh yeah. punya pistolnya. Gitu. Pistolnya Kendiang item gitu, gitu. gitu. pakai lakban kan? Iya, yeah, yeah. iya. Oh, yeah. oh buatan yeah, mm. tangan ya? Buatan tangan. Pas pampresnya ngambilin ini, tas punya si ini pelaku. Mm. Jam 11.32, kejadiannya terus 11.36 pesawat ini ya helikopter langsung berangkat ke ya, lokasi ya. ke lokasi terus jam 11.37 nyampe ya helikopternya nyampe di lokasi ini TKP 11.54 4, 4, 4, 4 menit ya 4 menit nah, aja 4 menit Jadi, hmm. cepat, cepat ya nah, cepat. cepat pas kejadian helikopter langsung berangkat kan Terus langsung ke lokasi nyampe, langsung dibawa pakai helikopter ke ini rumah hmm. sakit. Ini gambar yang dari ini ya, dari atas, ya, dari, dari atas gedung ya. mungkin dari hati. Dari hati berdasarkan ya, hati. Bukan jantung. Jantung ya? Jantung. Iya. Nih, nih nih nih, itu ada ninya juga ya? Mungkin karyawannya atau apa ini yang cewek-cewek ini, pendampingnya mungkin pendampingnya ini padahal Jepang ini negara aman loh ini ini Ini si cowoknya mantan militeri oh Marin. ternyata mantan marinir mantan, guys ya. cowoknya ini pelakunya nih setelah kejadian nih setelah kejadian ini kota Nara ya Nara. Nah, kota Nara kejadiannya di kota Nara guys stasiun Yamato tahu mau iya tahu tahu iya dekat dekat iya oh. Ini setelah kejadian ini, lagi olah TKP sama polisi. Ayy. Ini serem banget ya, bener-bener mencekam. Tiba-tiba langsung ditembak coba ya. dari belakang. Selama pidato loh. Lagi pidato kan iya. lagi orasi gitu. Nampak pakai kayak gini dong. Nih, nih, nih. Pesawatnya berangkat dari... Helikopter dari, ya. Ah, dari lokasi kejadian TKP berangkat ke rumah sakit ini. Iya. Helikopternya. Helikopter... ke rumah sakit ya. Benar haa. Rumah sakit yang bagus ya. Peran ini ya, udah cepet ya. Nih, helikopternya berangkat hmm. itu kurang lebih lima menit nyampe. Baru ditumbak, hmm. udah, udah berhenti jantungnya. Jatunya. Jadi oh. ya, waktu helikopternya sampai. Ya, jantungnya udah berhenti? Iya, emergency gitu. Bener-bener oh. emergency gitu. Ini pelakunya nih. Yamagami-san. Ya kan? Dia pakai ini loh, pakai isolasi. Ini gede loh. Kayak gini kan? Gede ya? Gede ya. Gede gini, kayak ini ya. Oh. Kelihatan. nih tuh kelihatan. Tapi bukan kayak pistol ya. Bukan pistol ini yang ini bisa dibeli. Ini gitu ya. kayak bazooka gitu yeah, ya. bazooka. Buat sendiri kayaknya, handmade Heeh. Hmm. Huh. Gede kan, jalannya. Iya, yeah, lokasinya padahal lokasinya luas banget ini. Iya. Yeah. Kurihatan loh pasti Iya Dia kuriiring Jepang ah. Nara Ukayama Kyo... yeah, Next Kyoto oh. gitu. Jadi Mantan Perdana Menteri Abe ini Keliling Jepang, Jepang gitu ya. Untuk orasi iya, Kampanye iya. buat pemilu mm. Mau kabur ya dia Tapi masih ketangkap langsung ya Iya Dia kurus banget ya Padahal banyak ini ya, banyak, banyak pas kampanye kan, iya, ah. iya. banyak Tapi banget pengawalannya, bukan. polisinya ngumpul gitu ya, setelah. banyak nah. banget loh. Pasti. Ini orang nah, yang tinggal yang daerah banget. situ pasti kaget ini. Iya, soalnya mantan perdana menteri Jepang loh ini. Pas sampai di stasiun, ha. ya kenapa gitu ya? Iya, orang-orangnya. Soalnya benar-benar dekat sama stasiun tuh. Iya, di depan, di depan stasiun, kan? di depan banget, ya banyak orang kan. Iya. Wah, mereka ya walaupun nggak tahu, tapi banyak polisi dan ambulans, kaget banget loh, kaget pasti. pasti. Pasti kaget banget. Ya, kacau. Mm -hmm. Ya, dia, nah, dia, ini, dia, ini dia, ini dia yang yang pelaku itu. Ah, pelakunya lihat dari belakang ini. Eh, ya. seberang jalan ini, ini seberang jalan ya. Ada mobil lewat kan? Iya tuh kelihatan tuh, ah, ah. nah terus dia ya, pindah, ya, ya, posisi. Ya, pindah, -pindah. pindah posisi, pindah hmm. posisi, banget kan? iya, yang belakang kan? iya, sekali, Wai. tapi belum tumbang, dua, dua kali. kali, ah dua kali tumbang tuh, ah, ya, ya, ya, ya. langsung ditangkap, ya. tuh orang lagi ya, orang panggil kan? Hmm. Berita terakhir, Abe Shinzo ini udah meninggal Ningga, lima, jam 5. 3 ya? Jam 5 lewat iya. tiga menit. Kita ikut berduka cita. Semoga negara Jepang tetap aman, hmm. walaupun sekarang lagi mencekam. Hmm. Dan permintaan dari ini ya, Perdana Menteri Kishida ini minta seluruh orasi kampanye diberhentikan dulu pulang ke Tokyo katanya gitu ya iya, semuanya. Gitu. Semua... Uh, pulang gitu ya? Ini ya, semua calon-calon untuk pemilu itu suruh pulang ke Tokyo dulu karena mencekam gini. Kita ikut berduka cita atas meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo. Semoga amal dan ibadahnya diterima dan damai.